Ayat Kro'el ay semua ni sebagai bodrian Kepada kita, kita baca apa tu? Kita ambil pengajari daripada ayat Kro'el, ay. baca Sama ada kita dengar daripada imam baca dari semaya Ataupun kita baca sendiri Naknya wipah Lepas tu, mula-mula sekali lah, saya seru diri saya dan Ikhwah, akhawat semua Nak buat lagu mana wikita pahay Kro'el Sebab apa? Sebab Umat kita tidak akan kena Islam yang sebenar kalau sekiranya tak faham Quran. Yang sincere gagabahlah lu dah. Umat tidak akan maju dan tidak akan kena tak akan reti Islam kalau sekiranya dia tak faham Quran. Apatah lagi tak ngaji Quran, baca Quran tak pandai. Umur 560 baca Quran tak pandai lagi. Tengok Quran Mitam ah ni tak ada kata kepada siapa-siapa tapi kepada royak umum jangan jadi orang Islam yang baca Quran tak pandai tengok tengok Quran supang kau Cina A'udzubillahi <tik> <tik> rajim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 Inna fi la wa kana wa inna Ayat 187 sampai 191 surah Asy-Syu'ara Kaum Nabi Syu'aib Kaum Nabi yang durhaka ...menipu, khianat, tak betul, dah leha, jual, beli, nimai dan suka. Cabar Nabi Syu'id. Setelah nasihat tidak didengari, maka pok dia kata, kata kepada Nabi Syu'id, oleh itu gugurkanlah atas kami... Keping-keping azab dari langit. Ha, tengok. Cabar Nabi Syed. Kalau begitu, waktu turunlah azab. wilangi langit wutuh pun tak apa. Wir turun gapa-gapa pun tak apa dari langit. Jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Saya cerita kemarin, orang kuris pun lah wutuh juga. Ya cabar Nabi Muhammad SAW. Kalau sekiranya benar ni betul. Hei Muhammad. Mundut rayak. Mundut siapa? Maka awak turunkanlah ke atas kami ni. Ujib batu dari langit. Ia panggil apa? Eh? Tabi'atullah orang zami dulu zami belakang, zami mana-mana dia deraka kepada rasul kepada nabi tabiat lagu ni lah tak terima nasihat lepas tu cabar tak utuk nak uji jadi puak-puak dia tu terima sungguh azab dan sebagainya tapi nabi ni dia tak dia tak uh, apa, tak doa laknat Tak doa laknak ke atas kaum dia. Tapi masih lagi hidup nasihat, rakyat. Dan whip perlu beri semua supaya kaum dia kembali semula ke jalan yang betul, jalan yang benar. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu SWT. Sentiasa panggil hamba-hamba dia jangan diraka. Walaupun hak diraka dah pun suruh klik kembali lagi kepada jalan yang benar. Nabi Syu'id Syu berkata, Tuhanku lebih mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Akhir sekali, mereka, maka mereka tetap juga mendustakannya. Tak saya terima. Lalu mereka ditimpa azab seksa hari awan mendung. Mula rahmah hari. Awal penuh dengar kita supaya nak ujah yang sangat banyak nota kaki 1, 2, 3, 0 mereka telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala dalam saat awan mendung menutup langit dan menghujani mereka dengan api Masya Allah sesungguhnya kejadian itu adalah merupakan azab seksa hari yang amat besar huru haranya Ning Allah Ta'ala peracur satu kaum iaitu kaum Aikah yang dia sembuh dia sujuk kepada pokok kayu tu satu contoh ya tu herayat di zaman dahulu apatah lagi orang-orang zaman dah ni, yang banyak diraka, banyak maksiat dan sebagainya, sebab tu sebab tu herayat lepas-lepas maridah lah ayat Kro'el semua ni sebagai bodrian kepada kita Kita baca pak, Kita ambil pengajari Daripada ayat kerajaan Baca Sama ada kita dengar Daripada imam Baca dari esmai Ataupun kita baca sendiri Naknya Wipah Mula-mula Sekali lah Saya seru diri saya Dan Ikhwah Akhawat semua Nak buat lagu mana Wipah kita Wipah Kerajaan Nak pergi Pahaya bahasa Arab Nak ngaji bahasa Arab Saya biasanya, umur tua -tua dah berasanya Umar tua-tua belakon. dah umur banyak dah nah tapi kita tak mustahil umur 40 50 nak gi ngaji bahasa Arab semula ngaji mengapa so so so ore okay, umur 70 80 mengikut sejarah. arahlah nah, nah setengah-setengah ore okay, umur 70 mula ngaji bahasa Inggeris ABC ngaji tua-tua ngaji ABC siapa kau boleh kecek apatah lagi qiraat ni bahasa yang kita kena kelom-kluin kena Dok sekali dengar dengar dia baca pati hoax dalam semaya semua dalam semaya tu bahasa Arab semua. Patu kecet pe kita pun capo capo dengan bahasa Arab. Gotu goti gotu goti capo capo ada kelimuk kelimuk bahasa Arab. Haw kita dok kecet hari ni dok capo dengan wit hiti wit kita. Jadi Seru dengan secara mudah mudah ini eh, tera baca orang eh? nana, -nana dalam hidup dia ambil tahun baru ni betapa. ada lagi 19 hari lagi ataupun 18 hari lagi nak habis tahun 2022 ni kita ambil rak di tok kocok hari dia panggil eh buat tahun baru ni nak azzel sofgaro iaitu nak baca makna quran we habis buah. tak gitu tu saya show saja tu sebab apa sebab Umat kita tidak akan kena Islam yang sebenar kalau sekiranya tak faham al Yang sinceung kakabatanlah lu. Umat tidak akan maju dan tidak akan kena, tak akan reti Islam kalau sekiranya dia tak faham Al-Quran. Apatah lagi tak mengaji Quran, baca Quran tak pandai. Umur lima puluh, baca Kro'el tak pandai lagi. Tengok Kro'el, minta maaf ni. Tak ada kata kepada siapa-siapa. Tapi kata, roya umum. Jangan jadi orang Islam yang baca Kro'el tak pandai. Tengok, tengok Kro'el supaya kau Cina. Tu istilah orang-orang zaman dulu. Sebab orang Melayu jari nak pandai bahasa Cina. Okey? We bolehlah baca Kro'el. Lepas tu we boleh lagi baca hak terjemuh sama ada terjemuh bahasa siyer ke bahasa melayu ke bahasa orang putih bahasa apa siapa minat minat bahasa apa lah dengan bahasa tu sebab bahasa Islam ni dia antara bangsa dia tak ada duduk di bahasa Arab saja bahasa Islam tak ada bahasa Islam dalam dalam apa dalam dunia ni adanya bahasa Arab bahasa Cina bahasa Melayu bahasa Jepung, bahasa Kauli bahasa tu tu bahasa tapi ugamo adalah ugamo islam noknya semua orang islam mari faham message yang allah taala hantar kepada dia semua ni werti dalam masa hidup Belah lah, tua bokok baca lagi baca baca baca baca makna sosa -so. baca makna sosa -so. ambil kaler ni saya misah ni ambil kaler ayat mana kita tak faham tanda selalu aku tidak faham baca, baca baca baca aku tidak faham Ataupun tulis question mark. Gak apa maksud ayat ni. Lepas itu, ngaji semua. So, kita tanya orang yang pandai, yang gerti. Tuluh huraih kepada kita. Gitu. Alhamdulillah. Saya tengok seorang-orang okay, okay, tafsir Kru'er. Masa di Mesir ini, saya tak ada jumpa dengan dia. Iaitunya Syekh Muhammad Mutawalli al sharawi rahimahullahu ta'ala. Allah masya-Allah dia mula tafsir Quran ni saya tengok dah kek rambut dia duk duk hitam lagi. Rambut dia duk hitam lagi, janggut-janggut dia duk hitam. Dia tafsir seluruh Quran ni dia boko. Boko. Orang ayat kata lama dia tafsir Quran, lepas tu waktu dia ingat Quran masa budak-budak lagi belom pada umur 10 tahun dia ingat Quran dah. Dia tafsir Quran ni masya-Allah bagi Quran semua wa oh, ya so so so so so so masyaallah dengan hadis dengan ayat al-Quran dengan sejarah naga tu dengan gani tubik mari okay, tuli. orang tulis daripada hak yang mengajar dalam masjid tubik jadi tafsir asy-Syarawi Allah, berapa jilid saya tak ingat agak nak ayat katanya nak boleh tafsir semua ayat al-Quran ni hak ni kena guna masa panjang tapi untuk nak baca Quran wirati sekodah makna dia saya nak minta ni azail setiap orang Kalau boleh cari masa Letak selalu lah Sari, sari, sari, sari Berapa berapa minit Tok kata berapa minit lah Tok, sedut. Tok katanya jeje Kreat, orang baca banyak Boleh jadi oh Pening Baca sekadar katanya sikit sari, sikit sari 15 minit, 20 minit Alhamdulillah Habis sebuah pro'el Yang kita Yang kita baca Ni lah yang kita nak Nak jadi ummah kita ni pakak bangun, pakak maju Dan pakak erti kera'i belakang So, kurang-kurangnya orang tu dia boleh <coughs> Boleh rakyat kepada diri Dia sendiri katanya Alhamdulillah, tuha'i kera'i Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Siapa ke aku? aku ni, aku boleh baca kera'i Dengan tahu dah makna dia subuh. Walaupun kita tak ingat semua Gapa yang kita baca Boleh jadi, hak kita baca boleh lepas dah saya ingat. Tapi saya rakyat sikit. Deh, saya tak ada duduk. Warga podok. Saya cai cairlah sebuah pimpinan Ar-Rahman. Saya baca di tepi sungai. Baca di tepi sungai. Pagi-pagi. Lepas semayah subuh. Saya pergi duduk di tepi sungai. Lama dah saya buat. Saya pergi. Terusak. Rekod saya sendiri. Saya baca seayat. Saya terjemuh seayat. Baca seayat. Terjemuh seayat. Baca, baca, baca, baca sebuah saya baca pimpinan Al-Rahman. Tak ada nak jual, suruh kepada orang, tak ada nak uwi kat dia tak? Saya taruh, duduk dalam rumah saya. Taruh duduk dalam komputer. Leluh-leluih kita dengar, kita sendiri baca. Hanina nak ayat katanya? Usaha lah baca. Saya baca juga. Al-Tafsir Al-Muyassar, sebuah saya baca. Ayat yang diterjemuh ke bahasa Arab. Saya baca dan rekod sahabat saya sendiri. Baca, baca, baca, baca. Saya goyak sungguh ni. Saya baca surah, saya baca sub, habis semua pimpinan Al-Rahman. Saya teriak depan Kro'el. Tu biar saya matahari. Nisuk depan Kro'el. Tak tahu nak goyak kepada siapa. Tak tahu nak rabai. Goyak katanya. Itu hewi Kro'el kepada umat Islam. Termasuknya kita sahabat. Kita baca Sekonda makna dia sebuah Quran alhamdulillah ya Allah jadikanlah saksi katanya aku baca urah Quran aku faham tak faham wallahu alam tapi aku baca urah maksud bahasa panderingo mata telingo, hati dan perasaan sebuah inilah hendak layak kepada kita yang yang akhir ke apa kisah nabi suaik yang Allah taala akhiri dengan tiap-tiap kisah yang ada di dalam surah asy-su'ara ni Inna fi zalika la ayah. yang demikian itu mengandungi satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Wa kana aktsaruhum mu'minin. Tu hang lagi. Gapo? Dalam pada itu tu ke mereka tidak juga mahu berime. Allahu akbar. Tu hang tak ada goyak kelum tu saja, tapi manusia dengan secara umumnya pasti berime juga kafe banyak seluruh dunia tapi Allah Taala pilih kita sebagai orang beriman orang Islam dengan kita tak ada mitok walaupun sepatah tak ada mitok, tak ada besa akak tangih Tuhan Tuhan ha ni benda yang Allah Taala wui kepada kita percuma wui pisik kepada kita nak wui jadi kita ni orang mukmin yang sebenar akhir sekali Allah raya Dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang perkasa Yang amat bijak Dan mengasihani Masya Allah nah, Tuhan gagah perkasa Nak azak, nak seksa Siapa-siapa pun Waktu duduk di kuasa Allah Ta'ala tapi bagi Allah Ta'ala, balik dia tu, Masya Allah, Ar-Rahim, mengasihani so'amu. Buka so'amu, pintu untuk semua manusia kembali kepada jalan yang betul, yang benar, menuju kepada rahmat Allah Ta'ala dunia sampai ke akhirat. Itulah, betul-betul dengan api pada ni, maka sekadar ni. Wallahu ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasallamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh